What the hell is going on out there? There, there, there? Let's see if uh, the paperwork can uh, get uh, finished and yeah, all the legal uh, things are done so join Walaupun Pak Bule waktu kemarin sempat bilang bahwa akan diperlihatkan untuk tingkat senior dan u 20 saja kira-kira. Jordi Amat dan Sandi Wals perkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 Jordi Amat dan Sandi Wals berpeluang membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Syaratnya, mereka harus diambil sumpahnya menjadi WNI sebelum tanggal 20 November. Dokumen kedua pemain keturunan untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI, sudah ditandatangani Presiden Rijoko Widodo, Rabu, tanggal 9 November tahun 2022, keduanya tinggal diambil sumpahnya saja untuk resmi menjadi WNI. Sebelumnya PSSI sudah melontarkan harapannya agar mereka berdua bisa memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF mendatang. Selain itu, Jordi Ahmad dan Sandi Wals juga diminta untuk ikut pemusatan latihan TC Timnas Indonesia di Bali pada akhir November. Keinginan PSSI itu tapi bisa terlaksana dengan syarat dokumen administrasi mereka sudah beres dalam waktu yang sudah ditentukan, AFF sendiri punya deadline untuk pendaftaran pemain yang akan bermain di Piala AFF 2022 yang digelar tanggal 20 Desember tahun 2022-16 sampai Januari 2023 peluang keduanya untuk bermain bersama Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 kian dekat, pasalnya, jika kedua pemain sudah disumpah sebelum tanggal 20 November 2022, batas akhir pendaftaran pemain, tak menutup kemungkinan keduanya dibawa oleh Sinta Eyong ke Piala AFF 2022," tulis keterangan PSSI. Saat ini belum diketahui kapan keduanya akan menjalani prosesi pengambilan sumpah. Khusus Sandy Walsh, ia masih aktif bermain bersama klubnya di Belgia karena kompetisi di sana tengah bergulir sampai Piala Dunia 2022 yang akan digelar dalam waktu dekat. Mungkin hanya Jordi Amat yang bisa datang secara fisik langsung, sebab kompetisi di Malaysia sudah akan beres pada akhir tahun nanti. Terlepas dari itu, Menpora Zainuddin Amali sudah membuka peluang untuk memudahkan finalisasi naturalisasi mereka berdua, keduanya diizinkan untuk diambil sumpahnya secara virtual sehingga kemudian bisa resmi membela Timnas Indonesia. Saya baru saja menerima kepres tentang Jordi Amat dan Sandy Wals itu sudah ditandatangani. tinggal proses sign patinama itu yang masih berjalan kata Amali di kantor Kemenpora pada Rabu 9/11 belum tahu karena itu bukan ranah kami, itu ada di ranah Kemenkumham, tapi karena kompetisi masih jalan, dugaan saya mereka akan disumpah secara virtual, tuturnya. Jokowi resmi keluarkan kepres naturalisasi Jordi Ahmad dan Sandy Walsh. Presiden Joko Widodo, Jokowi, resmi menandatangani keputusan Presiden (kepres) pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia ke Jordi Amat dan Sandi Wals, Rabu, 9 .11. Kepres atas nama Sandi bernomor 5/5, 5. sedangkan Jordi dengan nomor 6/6 6. kepres tersebut telah diserahkan ke Menpora Zainuddin Amali dan Kemenkumham Yasona Hamonangan Laoli untuk ditindaklanjuti. Ada informasi, saya baru saja menerima kepres tentang Jordi Amat dan Sandiwal sesudah ditandatangani dan tinggal proses sumpah, suratnya sudah ada di meja saya, tinggal yang sign patinama yang akan jalan, katanya. Amali tidak bisa memastikan tanggal pengambilan sumpah dua pemain tersebut karena menurutnya itu merupakan urusan kemenkumham. Namun ada harapan kedua pemain tersebut bisa membela timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Kita berharap begitu bisa tampil di piala AFF, karena kompetisi di Eropa sekarang masih jalan, dugaan saya, ini dugaan saya, mereka akan disumpah secara virtual, karena gak memungkinkan meninggalkan kompetisi," kata Amali. Soal sign yang proses naturalisasinya telah diterima Komisi Tiga dan ex RI, Amali akan mengupayakan pengeluaran kepres dipercepat sehingga bisa tampil di piala AFF 2022 proses itu akan cepat sepanjang persyaratan secara administrasi terpenuhi. Itu saja. Jadi kalau administrasi mereka lengkap, kepresnya akan cepat juga, kata Amali saat jumpa pers di Kemenpora, Rabu, 9/11 Piala AFF 2022 rencananya akan berlangsung pada tanggal 20 Desember tahun 2022 hingga tanggal 16 Januari tahun 2023. Adapun batas pendaftaran pemain untuk ajang ini adalah tanggal 20 November, artinya berkas Sandi dan Jordi juga harus masuk sebelum itu. PSSI mengusahakan agar Jordi Amat dan Sandy Walsh bisa ikut pemusatan latihan TC Timnas Indonesia jelang Piala AFF 2022 di Bali. Sekretaris Jenderal Sekjen Yunus Nusi mengatakan bahwa PSSI sudah mengirim surat kepada pihak klub yang menaungi keduanya. TC Timnas Indonesia di Bali akan dimulai pada tanggal 28 November tahun 2022 mendatang, Wals kemungkinan bisa ikut TC Timnas Indonesia di Pulau Dewata. Wals punya peluang ikut, sebab, jeda musim dingin Liga Belgia 2022 2023 dimajukan akibat Piala Dunia 2022, serupa dengan Wals, amat yang berkarir bersama klub Malaysia, Johor Darul Tazim, JDT, juga kemungkinan bisa bergabung ke TC Timnas Indonesia. Sebab kompetisi di Malaysia kemungkinan juga akan memasuki periode jeda selama gelaran Piala Dunia 2022, PSSI pun memanfaatkan peluang tersebut untuk mengupayakan agar Wals dan Amat bisa ikut serta di TC Timnas Indonesia jelang Piala AFF 2022. Yunus pun mengatakan bahwa PSSI telah mengirim surat kepada pihak McHalean dan JDT untuk meminjam wals dan Ahmad. Namun sayang surat tersebut belum direspons. Kita sudah sampaikan ke klub, tapi dari mereka belum kirim tanggapan. Intinya surat sudah kita kirim semua ke mereka, kata Yunus di Hotel Sultan, Jakarta, dikutip Sabtu, tanggal 5 November tahun 2022. Selain itu, Yunus juga berharap agar keduanya bisa tampil di Piala AFF 2022 mendatang PSSI pun masih menantikan kabar terbaru soal pengambilan sumpah warga negara Indonesia, WNI, Ahmad dan Wals Kita lagi tunggu, mudah-mudahan secepatnya beres, kita harapkan mereka bisa ikut Piala AFF 2022, tutupnya Kini, pengambilan sumpah WNI Ahmad dan Wals masih menunggu surat keputusan SK dari Presiden Republik Indonesia, Ri Jokowi Dodo. Keduanya bisa tampil di Piala AFF 2022 asalkan klub mereka mengizinkan.